Tentang dirimu Yang di lama ku nanti Memikat hatiku Jumpamu pertama kali Janji yang pernah terucap, Tuk satukan hati kita Namun tak pernah terjadi Mungkin kamu masih ada waktu yang tersisa untukku. Mungkin kamu masih ada cinta di hatimu. Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, Inku melepasmu dengan pelukan.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 Siapa yang tersisa untukku? Ungkit Jangan saja aku tahu, kau tak hadirkan cintamu Ingin ku melepasmu, dengan perlukan Ingin ku melepasmu